Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Senin, 8 Mei 2023, kubu Persib Bandung berduka. Ayahanda gelandang Persib Bandung Dedi Kusnandar alias Dado ditinggalkan selama-lamanya oleh ayahanda tercinta, haji jajang kamil. Menurut keterangan Dado, almarhum ayahnya meninggal dunia pada hari Senin, 8 Mei 2023 malam dalam usia 62 tahun, Dado mengatakan, Almarhum sempat mengalami sakit dan mendapatkan perawatan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ayahanda tercinta kami, Almarhum Haji Jajang Kamil. Kemarin, Almarhum meninggal sekitar waktu isya, jam 19.25, ujar dado saat ditemui di rumah duka, Caringin, Sayang, Kabupaten Sumedang, Selasa 9 Mei 2023. Pemain bernomor punggung sebelas ini pun meminta doa agar sang ayah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon dimaafkan bila semasa hidupnya almarhum memiliki kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, kata Dedikus Kusnandar Demikian Januar Pribadi Hamel, Tribun Jabar.